pucuk Oke sebelum masuk ke videonya cuy di sini gua mau merekomendasikan tempat top-up Diamond free fire terpercaya aman fast respon murah meriah dan tersantui cuy hanya di grace store yeah. apalagi kedepannya kan banyak banget nih event-event -even keren ya kan Yo, buruan kunjungi toko diamond grace store. Nunggu apa lagi ya kan lihat-lihat aja dulu ya kan kalau cocok harga, gas okay. dan buat kalian yang ingin top up diamond free fire di grace store linknya ada di deskripsi ya cuy okay. Tapi enggak jelas kalau nurunin selalu ke dan selalu mati. <tik> eh kok pick apa namanya Brasilia? <tik> Lihat tuh. Lihat tuh. <tik> selalu kayak gitu. Sudah badai bang Bungtar, sudah badai buteny, sudah kutenyatai. Uh, sudah kenyatai. Eh, buset. Hahaha. <Wih. tik> Benar, kan? Ngapain kita mendingin KD itu Kan enggak, enggak akan jadi pro player juga. Hai, Senjatanya dihabisin gak tuh? <giranya> hai, hai, No, no, no, no. no. no. Aduh <laughs> Oh my god Oke okay. Enggak enggak aku ada cara Aku tungguin dia Oh bonti gue Mana Oh bukan bonti gue Bukan Di bawah mana Iya kan tadi bomnya tuh di mana? Aduh. ini bang dua karo toa ini bang bang bang bang udah pantasan nggak autoaim atau semennya hilang sih salah cacatlah mana anjir parah dia emang gila mampus, berber berber satu di sana. Tak mm. Kosong. Gua, gua, Gak tau lagi aku nembak apa tadi anjir Tiba-tiba, satu sekuat gitu ya, aku belum malah. Ada perang jarak dekat, tuh di mana sih? musuhnya enggak ada Oh ada-ada anjir kenceng banget sih itu mobil eh di bawah lagi luar mana ngeboyain apa sih Render anjir Pulang. wasre wasre wasre rey! Was rey, was rey. mamang! Uh. <laughs> Bombs! kuat! kuat! kuat! kuat! Sakit ah! ya ternyata. Fuck it.